Welcome to my channel Holong bolon Ya kawan-kawan Nah di sini saya akan Memperlihatkan uh, Ternak saya Ya teman temannya Ternak saya uh, inilah Ternak saya kawan ya Nah uh, ternak anak -an, ya. Bisa kita lihat ya teman Inilah dia teman temannya Ternak saya ya hmm baru saya kasih makannya kawan-kawannya. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, Dipanggil untuk datang ya teman-teman. Nah, -teman. nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Inilah ternak saya kawannya. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Ini, ini dia kawan-kawannya. harus saya kasih makan tadi ya nah, semua ternak saya nah, nah, nah, nah, nah. ada teman-temannya. Nah, di sini pun ada ini. sini pun ada ya, temannya. Nah, kita, kita tengok. Nah. sini pun ada. Ke sana sebagian legislatifnya teman-nya. Na nah, nah, nah, nah, nah. asih belum makan ya makan makan makan makan makan makan makan makan sangat sehat ya kawan, kalau kita lihat ya sangat sehat lewetnya, sehat ya begitu semua sehat-sehat ya kawan ya jangan lupa ya kawan ya di subscribe ya di like, di komen ya supaya channel saya dapat berkembang teman-teman ya dukung terus support ya. Saya bisa Lebih giat lagi Dalam membuat video ya kawannya Karena Subscribe itu membuat saya semangat ya kawannya Kalau Anda tidak menyukai Video saya Tidak ditonton juga tidak masalah Yang penting kawan Subscribe ya kawannya Subscribe ya beginilah kegiatan saya sehari-harinya ataupun momen saya. Terima kasih yang sudah mensubscribe channel saya. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan. Kami yang kuasa sehat selalu. Dan lur yang kuasa yang sudah mendukung channel saya sampai hari ini dan untuk terus seterusnya, kawannya mungkin di video kali ini. Beginilah dulu video-video saya yang akan saya tunjukkan, ya. Doakanlah mudah-mudahan saya bisa membuat video-video yang... Bibir, kia, kia, kia, kia, kia, kia. Yang begini pun, peternakan pun sudah masuk rezeki lah ini untuk kita. Nah di sini pun saya. Pekerjaan pun agak susah ya kalaunya susah, jadi sekarang saya berternak aja lah dulu, mumpung ini masih baru panen nanti kalau umpamanya ada kerjaan, mungkin kita akan bekerja kita siap besar ini karena kita jual ini ya. nah, dulu topik saya ini nayari ini. Jangan lupa ya kawan ya untuk channel saya ya Walaupun Menghibur semaksimal mungkin Yang penting saya bisa membagi cerita saya di hari ini ya, Kalau ada yang tidak ya, bisa dilewatkan Bisa dilewatkan Ini dia topik saya Tentang mengenai ternak ini ya Beginilah Harinya saya dalam memperkenalkan anak-anak ini, nah, kita kasih makan di supaya kenapa sih, supaya tingkat kematiannya tidak banyak, ris eh, tidak dengan menulisnya, ataupun tidak banyak yang bermatiannya. Ini yang saya lakukan tiap harinya. Jadi, kalau teman-teman mau berusaha. Mau memmenter, anak itu ya, nah beginilah keadaannya. Bisa Anda simak ya, beginilah saya tiap harinya. Beginilah saya tiap harinya. Dalam ini ya. Jangan lalu komitmen dan pekerjaannya, jangan disia-siakan ya, ini. apapun itu ya. Banyak yang di luar sana tidak mendapatkan pekerjaan, ya mungkin. Ini yang sepengetahuan saya dalam diri saya mungkin ini saya saya lakukan untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan hidup saya ya. Membutuhi kehidupan hidup saya. Dan ini juga bisa memotivasi kawan-kawan ya, upaya yang pengangguran ataupun yang tidak bekerja bisa mengusahakan seperti ini. Maupun di kalangan Persawahan di kalangan masyarakat Indonesia bisa juga kita kembangkan banyak-banyak yang harus bisa diperkembangkan di peternak ini, ataupun kegiatan yang lainnya bisa diperkembangkan Jadi, inilah topik saya mengenai kita. Saya terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe channel saya. ini ya. ini yang... Motivasi buat kalian dan kalau bermanfaat silakan dilaksanakan kalau tidak bermanfaat silahkan di skip Terima kasih sudah menonton channel saya salam jumpa peternak ya salam hormat dari saya Holong Tabung Terima kasih sudah menonton like share ataupun di subscribe ya teman-temannya mohon dukungannya ya Lakukan sangat berhati buat saya. Saya pun akan lebih semangat lagi. Terima kasih sudah menyesal, subscribe sampai jumpa. Bye bye.